down laper guys laper, <tuk> abang, laper. abang ini latar yang yang apa? abang ini? ini abang ini. <tuk> <tuk> abang komunitas montel baru boleh boleh boleh kita pak <sum> lebaran, ini lebaran Rizky ya, kuat Tidak ya, kan kuat kan ah kapan lah ya ini kita bingung ke Tonggol yeah. bang, yeah. langsung camera the green light